Pasangan kekasih Wulan Guritno dan Sabda Ahesa kerap menjadi sorotan publik lantaran gaya pacaran mereka yang dinilai terlalu vulgar. Namun kini terlihat Sabda Ahesa dan Wulan Guritno sedang tidak bersama-sama. Tampak dari kamera yang mempotret Sabda Ahesa, sedang menonton konser Guyon Waton dan berdiri sendirian tanpa ditemani kekasihnya Wulan Guritno. Terlihat Sabda Ahesa yang berdiri di kerumunan penonton, Sabda memakai baju ketekan berwarna abu-abu dan ada gambar di belakang bajunya. Sabda Ahesa pun menikmati alunan musik Guyon Waton dengan joget tipis-tipis. Meski tanpa kehadiran sang kekasih, Sabda Ahesa tampak enjoy dengan suasana konser tersebut. Sementara itu, Wulan Guritno juga memposting foto dirinya yang sedang berada di Bandung. Wulan Guritno memakai baju berwarna merah dan bersandar di tembok di rooftop resor Dago Pakar Bandung yang ia sandari. Apakah yang terjadi sebenarnya antara Sabda Ahesa dan Wulan Guritno belum diketahui pasti. Namun setelah acara Valentine kemarin, Sabda dan Wulan Guritno terlihat masih bersama-sama. Nampak dari postingan tersebut Wulan Guritno hendak mengisi acara syuting film terbarunya. Sebelumnya Wulan Guritno juga sudah memintangi film series Open BO yang belum lama ini sudah tayang. Kini, belum lama film series itu tayang, Wulan Guritno sudah memainkan film terbarunya yang berjudul Suami-Suami Masa Kini Season 2. Hal tersebut diketahui dari keterangan foto yang diunggahnya di Instagram. Namun apa yang terjadi antara kisah asmara keduanya? Apakah masih dalam keadaan baik-baik saja atau tidak? Semoga saja hubungan Ibunda Shalom itu dengan pemain basket ganteng Sabda Ahesa baik-baik saja. Sabda Ahesa dan Wulan Guritno juga dikatakan sangat cocok, dilihat dari gaya berpacaran keduanya tampak sangat kompak dalam segala hal. Semoga hubungan mereka bisa sampai ke pelaminan. Ikuti terus channel Jalur Artis jangan sampai ketinggalan berita terupdate tentang seputar gosip selebriti tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.